Kami mau OTW ke Pulau Kijang guys Jadi pakai mobil Langsung sampai ke Pulau Kijang Itu barang-barang pada di atas Mobil juga penuh <San> Kalau tak muat ikat orangnya di belakang <San> Bang Edi siap-siap bang di ya, ya. <tuk> so, ini travel kepuluh kijang satu orang 80 ribu guys. Dari Tembilahan sampai ke Pulau kijang. Oke. Okay, let's go. Kita berangkat guys. Nanti kalau udah sampai baru tutup kan. Ah udah mau Nggak. mabok ya. Iya. Oke, oh, minta dulu minyak kayu putih. <laughs> udah mau mabok ini nah. Baru aja jalan. Ini ya, harus nyem-nyem dulu. penumpangnya dua orang lagi ya di belakang. Buat bisalah gua. Bisalah. Bisa nanti Edi sini aja Adip nih ha dengan kita. Iya. Adip nanti sini aja ya. Dapat dulu. Jadi, coba oh. belakang. Muat. Ana nenek aja di belakang. Sendiri. Iya. Balik halo. Jadi kalau pun buka nanti anak-anak ditutup kau aja. Ah iya. Ya. Hmm. Tengok di sini ya. aja, Cik. Nah, nanda -nanda. Hah. Ini perjalanan kita nih. Perjalanan. Ini. Mana, Cik, minyaknya? Hah? Nah, ketemilan pula lagi. Cium <laughs> dulu nih biar tak mabuk. Bang Aidy cium dulu nih. Iyalah. <laughs> hmm. Jangan mabuk bilang ya. Iya. Bisa tahan. Cium aja Bang. Jalannya jadi kebelahan, ke Pulau Kijang ini ada seribu lebih jembatan, dan kalau Edis mabuk, dia iya. sawit sawit ha iya banyak oh. merah tuh aduh supi mulut dia pi ini baru oh. jalan bagus setengah kan abang tisu iya itu aja udah ya. ada hancur ha ada mobil ya. peratanya aja masih, masih di sini tahun paling lama 2 ya. tahun ini aja 2 ya satu lagi tuh nah ya. lah kayak tadi tuh, ya. tuh batasannya dia sampai kota baru empat buatnya nah seperti batasan sungai gergaji yang batasannya lagi lama dari yang di jamnya di jalan sebentar lagi sampai ke kota baru oi oh. tuh laut kami yang aku ini jembatan kayu ini, nah, Hah? nah jembatan, ah, yang jembatan kayu itu di mana? Penyeberangan, penyeberangan. Ada dulu aku lewat. Oh, ah nah, iyalah nah, mungkin tuh, e, ah iyalah nah, sini lah dulu. Penyeberangan. Ah penyeberangan. E. Oh, Sampai. Iya penyeberangan, tapi ada kayak pelabuhan gitu ya, kan kayu. Ya, Inilah nih ingat aku udah lama dulu masih. 2008. itu kemana sana? ke baru baru ya. Oh, oh itu udah ke Sabaru, ini kami balik. Entah kapan? pasti tanam lele Sungai Dungun Sanglar Ini makamnya nih Sungai Dungun nah. Jadi lambat dah. Ya? Ya. Mana ada jembatan Habis ya Api air ya. air pun kita, nah. kita bisa lewat dia nulung orang tuh. ibu-ibu ya. Nah, bisa. Nah, Wah. Ah bisa. sini. Di sini di sini. Nah, Satu oh. Ayo ayo kita nah, angkat, Tak payah ditarik lagi rupanya kalau dia itu ada tim toko itu ada ini baik kalau bang ya Om, bisa, bisa mundur. jangan oh, tak bisa bergerak pula oh, <tuk> Ini ya, tak bisa enggak? aku turun aja takut. bisa mundur, nih, Om? Bisa mundur. Ya, Atau aku turun Ayo. aja berjalan Berubah lagi <laughs> oh, itu jembatan yang eh, nih. Takut nih, ya. nah, gimana nih? bisa dak nih, Bang? itu aja ya. di bawah jauh lah kita jalannya deh Akhirnya kita sampai juga Pas ah, Setengah tujuh Setengah tujuh kita sampai Nah ini pengantin nih Pengantin nih ah. Mana? hah Itu? Gudah sehat kan? Tak <laughs> mabuk lagi kan? Ada. Tidak. <tuk> <tuk> uh, sampai, sampai juga kita. Eh, eh, eh, pas tengah tujuh kita sampai. Nak masuk dulu. Belum lagi masuk. Wah, sejuk itu tu adik-beradik bertamuan tu. Ya. Ma tak jumpa. Ya. Cepat. Cepat tenang-tenang. Cepat. Cepat. Cepat kakak mm -hmm. nah, aku yang kakak masalah uh -hmm. sama, nak, pengantin hmm -mm. pertemuan sama berpuluh -oh. tahun kan mana -kan belum kan ini untuk nangis ini kenangan nih Bawah aku, oh oh, dia ketemu lagi endingnya ya, di bawah Masuk di rumah saya. Oh, Masuk iya, iya, Masuk tak datang di, nah, Kak dia sudah payah sekolah. Kakak mas. cuma nanti masuk Kak masuk